Bismillahirrahmanirrahim Rabbish warhali wa yasiril amri wa hlul lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Marilah kita siapkan diri fokus dan konsentrasi untuk membahas soal jawab PPTN kelas 10 yang terbaru plus pembahasannya harapannya dapat membantu Anda untuk menyelesaikan soal pendana akhir tahun atau soal semesteran nanti Soal pertama Salah satu tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Sikap tersebut dapat Anda lakukan melalui kegiatan? Tepat sekali, jawabannya adalah E. Upacara bendera. Upacara bendera umumnya dilaksanakan pada hari Senin maupun pada hari-hari besar nasional. Pelaksanaan upacara bendera meliputi berbagai prosesi seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Prosesi dalam kegiatan upacara menjadi salah satu upaya meningkatkan rasa nasionalisme pada pelajar. Masih ingatkah anda nasionalisme itu apa? Yaps, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Soal yang kedua, Pak Sony adalah seorang nelayan yang memasok ikan di seluruh provinsi es. Tingginya permintaan konsumen membuat Pak Sony kelabaan. Akhirnya, Pak Soni merubah metode penjara ikan dengan cara melakukan pengeboman Tindakan Pak Soni tidak sesuai dengan peran wawasan nusantara karena Tepat sekali, jawabannya adalah A Yaitu pemanfaatan lingkungan tidak dilandasi dengan sikap tanggung jawab Salah satu peran wawasan nusantara adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pemanfaatan lingkungan Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat, saling terkait, dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya Tindakan mencari ikan dengan pengeboman dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Soal yang ketiga. Visi bangsa Indonesia sesuai konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tepat sekali, jawabannya adalah C. Gangguan yang mengancam daerah lain menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia Satu kesatuan wilayah berarti mencakup daratan, perairan, dan dirgantara Kesatuan wilayah Indonesia yang satu dan utuh terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang menimpa wilayah Indonesia Dengan mengedepankan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan NKRI akan terjaga Mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani Hamparan lahan di Indonesia dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam seperti padi, kedelai, sayuran, serta beragam jenis kebutuhan pangan. Indonesia diharapkan tidak lagi melakukan impor bahan pangan dari negara asing dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Pernyataan tersebut selaras dengan asas pemanfaatan kekayaan alam, yaitu asas? Tepat sekali, jawabannya adalah D. Daya Saing Pemanfaatan kekayaan alam harus memperhatikan tiga asas. Ya, betul sekali. Yang pertama asas maksimal, yang kedua asas lestari, dan yang ketiga adalah asas daya saing. Berdasarkan asas daya asing, kekayaan alam harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Pemanfaatan kekayaan alam Indonesia diharapkan tidak hanya mampu melepaskan ketergantungan dari negara lain, tetapi juga dapat menjadi negara pemasok kebutuhan negara lain. Soal kelima. Semangat bela negara para atlet Indonesia didasari oleh unsur dasar bela negara, yaitu? Tepat sekali. Jawabannya adalah D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mari kita analisis bersama. Pilihan A sampai E merupakan unsur dasar bela negara. Akan tetapi, yang paling sesuai konteks soal adalah pilihan D. Para pejuang kemerdekaan rela melawan penjajah hingga gugur di medan perang. Itulah wujud pengorbanan para pahlawan. Pada zaman modern ini, wujud pengorbanan dapat dilakukan oleh atlet dan masyarakat Indonesia lainnya dengan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Soal yang keenam, negara X melakukan pengepungan wilayah negara Y. Akibatnya, orang-orang maupun barang dari negara Y tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Tindakan negara X merupakan ancaman agresi dalam bentuk benar. Jawabannya adalah B. Blokade. Agresi merupakan ancaman dari luar negeri yang dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu invasi, bombardemen, dan blokade. Invasi adalah bentuk agresi berskala Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Sedangkan bombardemen adalah penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Adabun blokade adalah suatu bentuk pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara, sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Soal yang ketujuh, bacalah cuplikan berita berikut. Bakamlah atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berhasil menangkap kapal ikan asing atau KIA asal Vietnam. Kapal tersebut diduga melakukan aktivitas illegal fishing di Laut Natuna Utara pada 26 Juli 2020. Berdasarkan pemeriksaan awal, kapal ikan Vietnam tersebut telah memuat ikan sebanyak 2 ton. Pertanyaannya, perbuatan yang dilakukan oleh kapal ikan Vietnam akan mengakibatkan? Topat sekali. Jawabannya adalah C: rusaknya ekosistem dan sumber hayati laut. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin dan tidak mengikuti regulasi serta perdataan yang semestinya. Banyaknya kapal asing yang masuk tanpa izin berpotensi merusak lingkungan perairan laut Indonesia. Limbah yang dihasilkan kapal asing dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat mengganggu kehidupan sumber daya perikanan di laut. Soal yang ke-8. Warga negara Indonesia harus senantiasa memupuk integrasi nasional dan meningkatkan kewaspadaan terhadap faktor penghambat integrasi nasional. Contoh faktor penghambat integrasi nasional adalah: tobat sekali, jawabannya adalah E; semangat kedaerahan dalam masyarakat. Mari kita kritisi bersama: pilihan A sampai D merupakan faktor pendorong integrasi nasional. Adapun pilihan E merupakan faktor penghambat integrasi nasional yang harus diatasi. Semangat kedaerahan dan etnosentrisme hanya akan menimbulkan konflik. Semangat kedaerahan dan etnosentrisme dapat diredam dengan semangat nasionalisme atau cinta tanah air. Soal yang ke-9. Negara majemuk seperti Indonesia rentan terhadap ancaman yang mengganggu integrasi nasional. Ancaman dalam pernyataan tersebut berarti tepat sekali. Jawabannya adalah C. Usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Tentu Anda masih ingat bukan? Pengertian ancaman ditujukan oleh pilihan C. Anda pun pilihan A merupakan pengertian dari spionase. Pilihan B merupakan pengertian dari hambatan. Pilihan D merupakan pengertian dari gangguan. Dan pilihan E merupakan pengertian dari tantangan. Soal yang ke-10: Bela negara merupakan cara menghadapi tantangan dan ancaman terhadap integrasi nasional. Selain itu, bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Bela negara dapat dilakukan sesuai dengan profesi. Seorang pelajar dapat melakukan upaya bela negara dengan cara tepat sekali. Jawabannya adalah C: belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mari kita analisis bersama. Pilihan A sampai E itu merupakan upaya bela negara. Akan tetapi, yang sesuai dengan konteks soal adalah pilihan C. Seorang pelajar melakukan upaya bela negara dengan belajar pendidikan Pancasila dan keluarga negara atau PPKN. Melalui PPKN, pelajar akan mengenal NKRI dan mencintai tanah air Indonesia. Rasa cinta tanah itulah yang menjadi modal bela negara. Usai sudah, sedikit kita bahas soal jawab sekaligus pembahasan soal PAT PPKN. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar, semoga sukses. Salam Pancasila.